Jadi kita sekarang lagi mau syuting bikin video iklan Tentang kopi simpang cerita Iya Ikutin terus ya pokoknya ikutin, ikutin terus ya pokoknya ya ikutin terus proses syutingnya Aduh banget berapa kali, ya 20 kali lah Karena Oke, Kamera Efek Air Siap, lagi Pelan lagi, cut Hari pelan dulu Kakak tahan di frame nya rata aja, datar atas Bikin nah gitu Majunya pelan aja, pelan begitu Nah, cakep Lagi Efek Merah roll And action Cut